Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Juaria Tunisa, kelas 11 IPS 2 sekolah SMA Negeri 1 Tegal baru. Saya di sini akan menjelaskan tentang perpajakan. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umum. Jenis pajak ada tiga, satu berdasarkan sistem pemungutan, yaitu. Pajak langsung dan pajak tidak langsung e, Dua Lembaga pemungutan Ada dua Yaitu pajak besar dan pajak daerah Tiga Berdasarkan sifatnya Ada dua Pajak subjektif dan pajak objektif Fungsi pajak ada empat Fungsi hmm. anggaran Fungsi mengatur Fungsi stabilisasi Fungsi redistribusi Pendapatan dari semua fungsi tersebut, masyarakat bisa menikmati manfaatnya. Manfaat tersebut adalah seperti subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.